Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Persahabat ya kita lihat ada cedukan vitamin Walaupun lihat post persahabat ya tetap kita merasa bahagia Ketika melihat Abang L lagi bareng Oma terus Rusmaladewi Masya Allah Saya selalu untuk Lesler family Selalu mendoakan yang terbaik Mudah-mudahan selalu bahagia Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik kita lihat juga persahabat yang kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir Masya Allah maka Kakak Nova vitaminnya tahu aja warga Konoha lagi kekeringan Aduh Masya Allah Ini postingan diunggah oleh Kak Nova persahabat ya. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Aisyah Sarah Senilanyu mengatakan kalau Leslar nggak nampak, rasanya ada yang kurang Kerja pun malas-malasan Karena kalau rehat, biasanya ada vitamin atau vlog Sekarang sepi, tapi harus sabar Masya Allah Kita lihat juga persahabat di tanggapan lain dari akun Firahartati245 Katanya om mau berangkat ke Jepang Apa keluarga Leslar ikut juga? Sehat-sehat ya, Abang Al-Fatih Semoga selalu dalam mendungan Allah Taala. Amin kabarnya persahabat ya kita mendapatkan informasi dari kak nova memang ibu Dewi akan berangkat ke Jepang kita lihat di postingan kak nova ada sebuah kalimat lamanya nungguin visa si oma nih nggak kelar-kelar kapan ke Jepangnya kalau begini mah ceritanya cuacanya makin dingin lagi kata kak nova persahabat ya ternyata Omar Osman Dewi lagi menunggu visa Bersahabat, ya. visa yang Tentunya belum kelar Diurus, doakan saja yang mudah-mudahan cepat Kelar dan cepat Bisa berangkat ke Jepang ya. Selalu menunggu kejutan Selalu menantikan kebahagiaan Dari Leslar Family pastinya Kemudian juga bersahabat Disimak, diunggah Ayah Kejora Satu jam yang lalu Ini mengunggah postingan video donasi Lesti Lovers Indonesia Masya Allah Donasi langsung dari Lesti Lovers Indonesia buat Cianjur Ini kebanggaan Semakin solid, semakin kompak untuk menebar kebaikan Untuk membantu saudara-saudara kita Mudah-mudahan persahabat ya Kekompakan kita, kesulitan kita Tentunya selalu menjadi penguat bagi Leslar dan semoga idola kesayangan kita selalu menjadi contoh baik juga untuk kita semuanya Amin Kemudian disimbang juga diunggah IGN-nya al Chandu Ini meripas kembali postingan dari Langit Musik Siapa yang memenangkan nominasi Female Singer of the Year versi kamu? Pastinya Lesti dong sudah di atas angin ya Bismillah saja Mudah-mudahan Bunda El bisa borong piala penghargaan IMA 2022 kita harus yakin, harus optimis, semangat sampai penutupan Karena untuk voting terakhir itu malam hari ini pukul 00.00 waktu Indonesia Barat Kita simak persahabatnya untuk perolehan sementara Lesti Kejora, dinominasi Female Singer of Years Mendapatkan 11,8 juta votes Di nomor 2 ada Leodra dengan voting 5,4 juta kita lihat juga di nominasi sosial media artist of the years, Bunda Lesti Kejara mendapatkan voting 8,4 juta votes. Di nomor 2 ada Yura Yunita dengan voting 7,1 juta votes. Tetap semangat untuk warga Konoha voting nanti malam ditutupnya jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Bismillah, mudah-mudahan idola kesayangan kita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 Bang ingin mengucapkan terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.